saya lihat bule cantik, senam aerobik banyak gaya menantang juga gerakan tubuhnya. Begitu indah dipandang, senam aerobik juga senam yang lainnya banyak disukai di kalangan ibu-ibu juga cewek-cewek. Senam aerobik juga senam yang lainnya bisa menyehatkan badan juga mengecilkan perut. exercise jangan lupa like dan subscribe ya, Lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke, Lur. Selamat menonton!